Baiklah persahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini pemimpin akan menyuguhkan kabar bahagia dari idola kita Di kabar pertama kita mendapatkan kabar baik persahabat ya perhatikan Alhamdulillah Masya Allah banget ya untuk voting guna Lesti hari ini sudah tembus di angka 4 juta voting nominasi female singer of the Year, Bunda Lesti mendapatkan voting 4 juta dan berada di puncak untuk voting sementara dalam nominasi sosial media Artist of the Year, Bunda Lesti Kejana pun masih menempati posisi pertama Masya Allah tiap hari poinnya nambah satu juta Alhamdulillah yuk gas lagi semangat warga Konoha pasti kompak dan solid untuk dukung karya-karya terbaik seorang Lesti dalam ajang IMA 2022 Bismillah persahabat ya otw di angka 5 juta voting Bismillah juga kita borong piala penghargaan Indonesian Music Award 2022 dan selanjutnya persahabat, di simak juga ada unggahan terbaru ini vitamin bahagia yang sangat benar-benar langka persahabat ya Diunggah oleh Bunda Lesti foto terbaru di laman akun Instagram pribadi miliknya Ini benar-benar momen yang sangat langka banget ya untuk kita semuanya hmm. Alhamdulillah Bunda Lesti kembali aktif di akun Instagram hingga komentar pun banyak sekali diberikan di antaranya dari akun TV Karlina yang ikut menanggapi dengan mengatakan Sehat-sehat cantik, Masya Allah, luar biasa Gelis pisan, Bunda El mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Kita lihat juga persahabat ya, tanggapan lain diberikan Dari akun Lesler Sweetie mengatakan Masya Allah, istrinya Muhammad Rizki Bilar cantik banget Luar biasa, begitu banyak persahabat ya dukungan, support dan doa yang diberikan untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat perhatikan, ini ada kabar yang sangat mengagetkan juga persahabat ya. Di sini diunggah oleh akun fanbase Lester Sweety persahabat Tasia malam. Ini juga persahabat ya. Tentunya dikabarkan ini pansos kepada Leslar. Kita lihat persahabat ya kalimat caption yang dituliskan oleh Lester Sweety Tolong jangan mampir, langsung report dan hancurkan report berkali-kali Hingga komentar pun di sini banyak juga diberikan Di antaranya dari akun, Yurbit96 mengatakan Takutnya ada yang salah paham, itu yang komen di feedless defense-nya ya, bukan Tasyanya Soalnya takut pada mampir Ntar yang kena Lesti dan Bilarnya Ada juga persahabat ya tanggapan lain Dari akun Instagram Azahra humaira 39 Yang nyenggol fansnya bukan sih Tapi Tashanya nggak akan kan bun katanya tuh ya Di sini ada yang menanggapi juga bahwa Yang nyenggol Leslar itu fansnya Tasha Rosmala Kita lihat juga persahabat ya Tanggapan lain dari akun Leslar Family Mengatakan Gopo pengen dipanggil TV Maklum pernah masuk TV di masanya Katanya tuh persahabat ya Kita lihat juga tanggapan lain dari akun Elkia Rahmadani mengatakan Dia yang komen tunggu part banting 2 di postingan Lesti Katanya tuh persahabat Itu kalimat komentar yang diberikan di feednya Bunda Lesti kejora. Yuk sama-sama persahabat ya Kita tentunya harus selalu menjaga idola kesayangan kita dan banyak yang bilang itu bukan tasyanya hanya fans yang saja bersahabat ya. Kita lihat juga di kabar selanjutnya, ini ada momen yang sangat luar biasa juga, belum bisa move on di acara kemarin. Ini ada momen yang sangat membahagiakan BBL bersahabat ya, dinyanyiin oleh Papa bilang nyanyi balonku, aduh Masya Allah banget ya. Bahagia melihat momen ini, Masya Allah mudah-mudahan rumah tangga Leslar kembali rukun dan kembali bahagia. Kalimat caption pun dituliskan oleh akun sabodoting underscore Leslar. Masya Allah, jadi penasaran deh kalau abang dinyanyiin bunda ekspresinya kayak gimana Dengar suara papa yang menggelegar aja abang goyang Ini cute banget bersahabat Ada juga tentunya tanggapan lain diberikan di unggahan ini dari akun Alfatih fatih 26 Lagu Nina Bobo aja goyang, nggak heran emak bapaknya sangat amat kalem Masya Allah kita lihat juga persahabat ya momen berikutnya, ada momen yang sangat membuat kagum banget, perhatian-perhatian kecil yang penuh kasih sayang dari seorang Leslar, terutama Lesti. Perhatikan nih ya, persahabat ya, perhatian-perhatian yang kecil ini sangat membuat kita kagum melihat keluarga yang sangat harmonis. Keluarga yang sangat bahagia Masya Allah Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat Papa ambil lagi Tentunya membenarkan tali sepatu Abang El Ini keluarga yang sangat benar-benar menginspirasi Keluarga yang sangat bahagia Tentu kita juga masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan